Dan cilakanya, karena mereka yang menjadi pemimpin, mereka mengajak manusia sebanyak-banyaknya hidup pula dalam kegelapan. Dan itu sederhana caranya: caranya apa? Campakkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, jangan dijadikan sebagai pedoman hidup. Maka jadilah masyarakat menuju kepada kegelapan rame-rame sebagaimana sabda Nabi dan ini kita alami hari ini Nabi bersabda 15 abad yang lalu akan datang suatu zaman penuh kegelapan kata Nabi badiru bil amali muslim bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita Innalhamdulillah يعلمون ان الحمد لله نحمده ونستعينه من شرور ومن سيئات الله Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa'dah Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junoodih wa man tabiahum bi ahsanin ila yumiti Fayaibadallah Usikum wa iyaya bitaqwa Allah faqadfazal muttaqun وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد عوز بالله نشاطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مسطورا Sidang Jumat Rahimahkumullah Di dalam ayat pertama surah Ibrahim Allahu Ta'ala berfirman Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilayka Litu Nasa nasa minaz zulmati lannuri biizni rabbihim Ila siratil azizil hamid Artinya Alif Lam Ra Ini Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Allah yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Saudara sekalian rahimakumullah Melalui ayat ini Kita menjadi faham Di antara maksud Allah Mewahyukan kitab Al-Quranul Karim Adalah untuk membawa Umat manusia Yang sebelum Al-Quran turun Berada dalam Zulumat kegelapan Menjadi berada dalam An-Nur Dalam cahaya yang terang benderang. Pertanyaannya Bagaimana Al-Quran Dapat menjadi penerang Jawabannya adalah Ketika Al-Quran Benar-benar Disikapi Sebagaimana Mestinya Oleh sejumlah manusia Yang mengaku orang-orang beriman Cepat atau lambat saat itulah Al-Qur'an akan menjadi penerang. Karenanya kita harus kembali kepada pertanyaan yang lebih mendasar lagi, ma wajibatuna kal nahwal Qur'an. Apa kewajiban kita selaku orang-orang yang mengaku beriman terhadap Al-Qur'an? Setidak-tidaknya ada lima kewajiban. Kewajiban pertama adalah tilawatan membacanya. Kewajiban kedua adalah cadab buron memahami isinya. Kewajiban ketiga adalah tabbikon mengamalkannya. Kewajiban keempat adalah tahfizon menghafalkannya dan kewajiban kelima adalah dakwah menyebar luaskannya. Nah ini 5 kewajiban orang beriman terhadap Al-Quran Dan kalau kita mau jujur Pada kebanyakan umat Islam hari ini Biasanya kalau berinteraksi dengan Al-Quran Yang paling dia ketahui adalah interaksi tilawatan semata Alhamdulillah belakangan ini sudah mulai muncul tambahan interaksi lain Yaitu interaksi tahfizan menghafalkannya sehingga bermunculanlah pondok-pondok ma'ahad-ma'ahad ya, tempat-tempat penggemblengan ya, Muslimin untuk bukan saja tahsin Al-Quran sehingga tilawahnya benar dan baik Tetapi juga tahfid menghafalkan Al-Quran sehingga bermunculannya para hafiz Alhamdulillah Tapi sesungguhnya kita tidak boleh puas dengan dua kewajiban dari lima kewajiban ini sudah ditegakkan karena kembali kepada keinginan kita Untuk memenuhi maksud Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Tidaklah cukup Hanya dengan bermunculannya Sekalipun jutaan orang yang rajin tilawah Dan jutaan orang yang menghafal Baik seluruh Al-Quran maupun sebahagiannya Tidak cukup Malah dari lima kewajiban ini Kalau kita kaji di dalam Al-Quranul Karim Ada salah satu kewajiban yang sampai Allah mengeluarkan ancaman bila mana tidak dikerjakan, sedangkan terhadap tilawah, terhadap tahfiz tidak ada ancaman, tidak ada ancaman orang nggak tilawah Al Quran, tidak ada ancaman orang tidak menghafalkan Al Quran, tapi ada satu kewajiban yang Allah keluarkan ancaman kalau ditinggalkan, itulah kewajiban tadabbur memahami isi dari Al Quran. Allah Taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24. Yang artinya Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran Ataukah hati mereka telah terkunci Jadi ada ancaman Sekalipun seseorang rajin tilawah Sekalipun seseorang rajin memelihara hafalan tapi, kalau dia tidak tadabur Al-Qur'an, jangan-jangan tilawah dan hafalannya tidak mengantarkan dia kepada memiliki hati yang terbuka, hati yang siap menerima hidayah, siap menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, saudara, kurahima mari kita galakkan kegiatan tadabur Al-Qur'an. Dan bagaimana langkahnya? Langkah yang paling awal adalah memastikan bahwa kita tatkala membacanya kita berinteraksi dengan apa yang disebut dengan pemahaman, dengan akal kita. Dan tidak mungkin kita akan bisa berinteraksi dengan akal kita, dengan Al-Quran, kalau kita nggak mengerti bahasa Al-Quran. Kan tidak otomatis saat kita tilawah Al-Quran, kita terus mengerti apa yang kita baca kan? Karena bukan bahasa ibu kita Al-Quran itu. Lain halnya kalau Anda sudah belajar bahasa Arab. Lain halnya kalau kita sudah belajar bahasa Arab. Karenanya ada jalan yang lebih pintas sebenarnya sebelum kita harus menguasai bahasa Arab. Yaitu kita memastikan dalam diri-diri kita, keluarga-keluarga kita, ada program yang namanya menyelesaikan membaca terjemahan Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu jembatan paling awal untuk seseorang bisa tadabur, bisa memahami isi Al-Quran. Dan percayalah kalau kita sudah mengerjakan kegiatan ini, program ini, program membaca Al-Qur'an dengan bahasa terjemahan yang sesuai dengan bahasa ibu kita. Pasti pelan atau cepat kita akan penasaran, ingin lebih dalam lagi memahami isi Al-Qur'an. Karena begitu tabiat Al-Qur'an. Begitu kita sudah mulai mendapatkan ilmu dari apa yang kita baca dalam Al-Qur'an, ada keinginan, kehausan untuk mendalami lebih jauh lagi nah kalau sudah seperti demikian tentunya bisa dilengkapi dengan kita mulai membaca kitab-kitab tafsir karena dalam tafsir lebih dalam lagi kita bisa mendapatkan pemahamannya tetapi yang jelas kalau kita hanya berhenti pada tilawah berhenti pada menghafal tapi tidak pernah mau melakukan tadabur kita patut khawatir apa yang Allah ancamkan itu terjadi pada diri kita Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran Apakah mereka tidak berusaha memahami isi Al-Quran Ataukah memang hati mereka terkunci Kalau hati sudah terkunci saudaraku Apapun nasihat siapapun Tidak akan ada yang masuk Karena kunci diterimanya nasihat Berinteraksinya seseorang dengan arahan Rabbani Arahan Nabawi itu hanya terjadi pada orang-orang yang hatinya terbuka nah saudaraku rahimakumullah ini pertama terus kalau kita menginjak kepada kewajiban-kewajiban berikutnya lebih berat lagi jadi kewajiban tadbir al-qur'an mengamalkan al-qur'an dan kewajiban dakwah al-qur'an ini lebih berat lagi karena apa? karena tadbir al-qur'an kalau kita sudah bicara pengamalan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya tidak mungkin terjadi Kecuali kalau kumpulan manusia yang memahami Al-Quran sudah banyak Dan kalau sudah banyak kumpulan manusia yang memahami Al-Quran Cepat atau lambat mereka akan menuntut Agar Al-Quran ini tidak sekedar menjadi pemahaman Tetapi menjadi pelaksanaan Menjadi pengamalan Berapa banyak ayat Al-Quran hari ini yang tidak diamalkan Banyak sekali ayat Al-Quran yang tidak diamalkan hari ini Jangankan diamalkan Disikapi dengan benar saja sudah sudah mulai hilang Contoh Berapa banyak wanita Yang kalau membaca ayat yang berkaitan dengan dibolehkannya laki-laki ya Menikah dengan lebih dari satu perempuan Itu ada perasaan enggan Kenapa demikian? Ya karena pemahaman Pemahaman tidak tegak Apatah lagi tatbiknya Apalagi pengamalannya Atau misalnya contoh sekarang Betapa dahsyatnya musuh-musuh Islam Menyebar pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran Tapi karena banyaknya orang yang tidak faham Al-Quran Pemahaman yang bertentangan ini diterima bulat-bulat Contohnya adalah fenomena yang belakangan ini semakin semarak Yaitu fenomena LGBT Berapa banyak pemuda dan pemudi Islam Muslim, muslimah Tetapi setuju dengan Orang boleh mempunyai rasa cinta Cinta seksual terhadap sesama jenis padahal kalau kita membaca Al-Quran, kita baca kisah Nabi Lut alaihi salam, selesai gak mungkin muncul dalam diri seseorang keinginan atau membolehkan menyetujui, mentolerir ya, mentoleransi ya LGBT, gak mungkin nah ini semua terjadi karena apa karena hilangnya pemahaman umat ini terhadap Al-Quran ya, sehingga pengamalan juga menjadi jauh ya. Belum lagi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas lagi Yaitu dalam konteks struktur kehidupan bermasyarakat, bernegara Oh jauh sekali Kita ini tidak hidup di bawah naungan hukum Al-Quran Padahal ketika Allah Ta'ala bicara soal hukum Allah cuma menawarkan dua pilihan nggak ada pilihan ketiga, nggak ada pilihan keempat, nggak ada pilihan kelima Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Ma'idah 50 Jelas Allah hanya menawarkan dua pilihan yang artinya apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki dan hukum siapa selain hukum Allah yang lebih baik bagi kaum yang yakin jadi kan dalam ayat ini Allah cuma menawarkan dua pilihan atau masyarakat tunduk pada hukum Allah yang berarti hukum Al-Quran atau masyarakat tunduk kepada hukum jahiliyah, semua bentuk hukum selain hukum Al-Quran disebutnya hukum jahiliyah. Nggak ada ceritanya ya, memang sih hukum kita jahiliyah, tapi kan jahiliyah yang islami. Gitu. Nggak ada ceritanya jahiliyah yang islami, gitu. atau ya, memang kita sudah hukum Islam, cuma ya masih rada jahili lah. Gitu lah, nggak bisa, atau kita pilih hukum Islam, hukum Allah, atau kita berada di bawah naungan hukum jahiliyah. Dan hari ini tidak bisa kita pungkiri negeri-negeri muslim pada kebanyakannya, pada khalifnya berada di bawah naungan hukum jahiliyah. Karena apa? Karena kita membiarkan pemahaman Al-Quran tidak tegak. Maka bagaimana pengamalan bisa tegak? Kalau pemahaman tidak, tidak tegak. Kita ambil satu contoh kecil saja. Di masyarakat kita hari ini, kalau ditanya apa arti kata yang ada dalam Al-Quran yang disebut dengan jizyah. Tidak ada yang tahu Atau jangan sekali yang tahu Padahal ayatnya jelas di surat Ayat 25 disebutkan bahwasanya ketika Umat Islam berhasil Menguasai suatu wilayah Sehingga tegaklah hukum Al-Quran Maka di wilayah itu jika ada Orang kafirnya Dan orang kafirnya mau tinggal Di dalam wilayah Islam itu Maka yang namanya pemerintahan Islam itu tidak punya keharusan dan tidak punya kebolehan memaksa si kafir itu masuk Islam, karena ada ayatnya juga, la ikrah hafid tidak ada paksaan dalam beragama jadi boleh orang kafir tinggal di bawah wilayah yang dipimpin oleh pemerintahan Islam, boleh, tapi ada syaratnya, apa syaratnya syaratnya dia wajib bayar jizyah jizyah itu artinya pajak bagi orang kafir, zimmi kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam dan jangan salah kewajiban dia membayar jizyah bukan berarti pemerintahan islam kerjanya morotin, narikin duitnya orang kafir yang tinggal di negeri islam, tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintahan islam kalau orang kafir ziminya disiplin membayar jizyah, apa kewajibannya tiga setidak-tidaknya pertama, pemerintahan islam wajib menjamin hak hidup daripada si kafir itu artinya nyawanya tidak boleh sampai terancam kalau ada musuh datang ke negeri Islam, maka orang-orang kafir ini harus dilindungi hak hidup mereka, karena mereka sudah terbukti, mau sabar tinggal di bawah pemerintahan Islam, sekalipun bukan muslim, maka mereka harus dilindungi, mereka sendiri tidak perlu ikut berperang, cukup tentara Islam yang berperang, melawan musuh yang menyerang negeri Islam, tapi mereka wajib dilindungi nyawanya, yang kedua, mereka wajib dilindungi, ya, kebebasan beragama dan beribadahnya, ya, dengan syarat, mereka hanya boleh beribadah Atau di tempat ibadah yang disediakan oleh pemerintahan Islam Misalnya kaum Nasrani disediakan gereja Ya di gereja itulah mereka beribadah Atau mereka beribadah di rumah masing-masing Silahkan Tapi jangan sekali-kali mereka berpikir beribadah di tempat umum Tidak boleh ya, Karena itu berarti mereka berdakwah Menyebarluaskan ajaran agama yang tidak benar di mata pemerintahan Islam Nah ini kan gak banyak yang tahu sehingga dianggap ketika kita hidup seperti sekarang ini dianggap bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berlaku sama orang muslim, orang kafir sama ya jadi ibaratnya sekarang bukan hanya kafir zimmi yang ada tapi muslim zimmi juga banyak bermunculan yang tunduk pada hukum pemerintahan jahiliyah nah jadi saudara rahimakumullah inilah pentingnya kita Berjuang keras untuk mencetak diri-diri kita dan keluarga-keluarga kita Menjadi orang-orang beriman yang memenuhi ya, wajibatuna Quran Kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran Dan dengan sendirinya Semakin banyaknya orang yang faham Semakin banyak orang yang melaksanakan mengamalkan Al-Quran Maka juga akan semakin semarak Yang namanya dakwah penyebar luasan nilai-nilai Al-Quran sebagai kewajiban yang kelima. Dan kewajiban yang kelima ini tidak perlu menunggu semua orang faham. Tidak perlu menunggu semua orang mengamalkan. Ya sekarang pun saat kita masih menyaksikan sedikitnya orang yang tadabur, sedikitnya orang yang faham Al-Quran, sedikitnya orang yang mengamalkan Al-Quran, dakwah itu harus berjalan. Aku lukau lihada fastagfirullahali innallaha huwal Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah, Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ya ibadallah Usikum wa iya ya b'taqwa Allah Faqad fazal muttaquhun Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-kareem Ba'la a'uzubillah minasyaitanil rajim Ya ayuhal ladhina amanu taqwullah wa qulu qawlan sadidah Yusleh Allah wa azima. Amma Di dalam surat baqarah dua ayat setelah ayat kursi, termasuk ayat yang dianjurkan kita wirid setiap pagi dan sore membacanya. Allahu taala berfirman, Allahu amanu, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ التَّعْغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Saudara sekalian rahimahumullah, Allah berfirman yang artinya Allah adalah walinya orang-orang beriman. Ketika Allah dijadikan wali, maka Allah akan keluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah ta'ud. Dan ketika ta'ud dijadikan wali, maka orang-orang kafir itu keluar dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah saudaraku rahimakumullah dewasa ini, kita umat Islam sedang diuji Allah dengan posisi kalah. Bukan posisi menang yang Allah justru sedang izinkan menang di dunia hari ini adalah kaum kafir barat, Eropa, Amerika masyarakat Yahudi Nasrani mereka kaum kafir nah kenapa dunia jadi kacau hari ini karena yang memimpin dunia adalah kaum kafir yang mana kaum kafir kata Allah ta ala, menjadikan ta'ud sebagai wali bukan Allah sebagai wali ta'ud itu apa? ta'ud itu syaitan dan siapapun yang setia kepada syaitan itu ta'ud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 Yusbihur mu'minan wa atau kafiran. Pagi hari orang masih beriman, sorenya jadi kafir. Atau sore hari masih beriman, paginya jadi jadi kafir. Jelas tegas Nabi mengatakan kalau era penuh fitnah sudah datang, dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Fenomena yang banyak muncul di tengah kaum muslimin adalah fenomena riddah. Riddah itu artinya apa? Kemurtadan. Nabi tidak mengatakan Kalau banyak fitnah kemudian yang terjadi pagi berbuat baik Sorry berbuat jahat Bukan antara baik dan jahat pak Jahat itu tidak serta-merta boleh membuat kita menuduh orang kafir Tidak boleh Orang mencuri, orang korupsi, orang berzina ya kan Tidak otomatis boleh kita bilang dia kafir Tapi jelas-jelas Nabi bilang Kalau era penuh fitnah sudah datang Dunia menjadi gelap gulita, Maka yang terjadi adalah manusia sadar tidak sadar Terlibat dalam dosa yang paling mengerikan yang namanya dosa nawakidul iman. Batal imannya pak. Dan hari ini tidak sedikit umat Islam terjerembab dalam dosa ini. Dan kembali kalau kita bertanya kenapa demikian? Ya karena dunia dalam kegelapan sekarang. Dan kenapa dalam kegelapan? Karena dunia dipimpin orang kafir. Dan kenapa kalau orang kafir yang mimpin jadi gelap? Karena orang kafir walinya syaitan. Walinya tawud. Tidak mengajak kita kepada cahaya terang benderang. Nah maka kita yang belajar Al-Quran Kita yang serius memenuhi kewajiban-kewajiban mukmin terhadap Al-Quran Kita ini pada hakikatnya adalah arus yang melawan arus rame yang sedang disebarkan oleh musuh-musuh Allah hari ini Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dan keistiqomahan Untuk menjadi Ahlul Quran dalam arti yang sebenar-benarnya Bukan hanya doyan tilawah, doyan menghafal Tetapi yang lebih penting lagi kita doyan tadabur sehingga kita bisa mentadbik mengamalkannya dan kita bisa turut menyebarluaskan nilainya Al-Quran ini sehingga pelan tapi pasti mulai dari rumah-rumah kita masing-masing cahaya itu menyala di tengah-tengah kegelapan zaman ini dan kalau makin banyak rumah yang disinari oleh Al-Quran dengan kelengkapan kewajiban dilaksanakan di dalamnya niscaya akan semakin banyak rumah-rumah yang menjadi ya, pelawan arus kegelapan yang sedang melanda dunia hari ini dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita sabar dan istiqamah untuk menegakkan kalimat Allah Yal-Uliya di muka bumi ini. Inna Allah wa malaikatahu tahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama soleh ta'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka 'ala majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ali Ibrahim innaka 'ala majid Allahumma 'ala lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwat, ya sami'un qaribun majibu 'ala ya wa al-hajat Rabbana 'ala lana wa 'ala Ibrahim sabakuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين عمنوا ربنا إنك رأف الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أنصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين في الشام في سوريا في غزة في ميانمار في زنج في هنديا di Rahimia, Indonesia, di Afghanistan, di Yaman, dan di kll macan dan di kll zaman, berahmat ya Ar-Rahman, Allahumma ansur ihwanana al-mu'minin al muslimin al-mukhlisin al-muwahhidin al-mujahidin fi sabilillah fi kulli makanin wa fi kulli zamanin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udzubika min adhabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah Inna allaha ya'mur bil adri wal ihsan Wa i'taidil al-qurba wa yanha li wal-munkari wal-bagi Ya'idhukum la'alakum tazakkarun Waladzikrullahi akbar